Apakah hukum Islam kalau kita buat pinjaman bank? Jawabnya harus. <tuh> harus ma'al karohah. Dia pinjam duit orang. Hutang duit orang ni sebenarnya makroh. Yang, yang tidak makroh jual beli. Ya. Kita bagi duit, dia bagi baju. Kita bagi strawberry, dia bagi duit. Mana dia dapat, kita dapat. Hutang ni kita bagi ya. dia kita tak dapat. Bulan depan baru dapat. Nampak tu makroh. Tetapi jika kerana keperluan, sangat terdesak, maka daripada makruh jatuh pada harus berhutang Faham lagi? Ha, Dia haji Apakah hukum berhutang dengan bank? Hukumnya harus Ramai orang salah faham Dia kata berhutang dengan bank haram Tampak <laughs> tak? Ha, mengaji betul-betul Faham? Jangan ikut laju-laju lagu tu Tak betul hukum Faham? Yang haram ialah buat hutang cara ri riba Berhutang tidak haram Nabi berhutang Nabi berhutang. Kalau berhutang haram, Nabi buat haram. Tengok nak? Sahabat ada yang berhutang. Ha. Yang haram, hutang cara haram. Baru haram. Hutang ada cara harus, ada cara haram. Ha. Ha. Kalau cara yang haram, maka riba itu haram. Nampak? riba Dan Allah mengharamkan pinjaman cara riba. Dah kalau pinjaman tidak cara riba, tidak haram. Mak, pinjam duit seribu, bila mu nak bayar? Abulan uh, dua belah, aku bayar kamu. Baik, baik. Uh, itu halal, pinjaman halal. Pang, uh, yang haram riba. mu Munak pinjamannya ane seribu. Okey, bayar nanti seribu tiga. Ada tarik tiga gatuh keuntungan. faham itu haram. Golokor, dia jujur, jujur. Mengapa? Fahwa riba. Hadis kata, tiap kita beri hutang orang untuk dapat keuntungan lebih daripada itu, itu riba namanya. faham jadi bank bukan makna riba. Ha? Bank ialah institusi keuangan. Tapi kalau melakukan muamalat cara riba, maka perbuatan itu adalah haram.